Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedolor dari Mang Dayat dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palembang yang ke 1.340 tahun pada tanggal 16 Juni 2022. Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas buktinya to kalau Palembang kota tertua di Indonesia bahkan Asia Tenggara yang menunjukkan Kota Palembang punya peran yang besar dalam mengisi sejarah di Indonesia. Sebelum ado yang bertanya, ngapo tanggal sama tahun hari jadi Kota Palembang di Mangdayat ini lain? Karena memang yang menjadi dasar untuk hari jadi Kota Palembang yaitu prasasti Kedukan Bukit yang ditafsirkan pada tanggal 16 Juni. Sedangkan untuk tahun Mangdayat meloi pendapat penafsiran tahun 604 Saka. Untuk penjelasan detailnya cek di konten Mangdayat eh yang judulnya Fakta Penetapan HUT atau Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Tapi sebelum lanjut, Mang Dayat mohon support channel Mang Dayat dulu dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan rezekinya lancar dan dimudahkan segala urusan. Wong Palembang ada di pangku, Sare Adi Junjung. Tak terasa, tanggal 16 Juni 2022 sudah di depan mata. Kota Palembang menginjak usia 1340 tahun. Usia yang sangat tua dan kate yang lebih tua dari Kota Palembang. Hari ulang tahun Kota Palembang ditetapkan berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti yang menjadi petunjuk di mana lokasi kedatuan Sriwijaya. Prasasti ini berisi mengenai proklamasi berdirinya suatu wanua yaitu perjalanan suci Dapun Tahyang dari Minangga menuju suatu tempat untuk mendirikan Wanua. di Kedukan Bukit ditemukan di Kedukan Bukit, Kota Palembang, tepatnya di tepi Sungai Tatang. Pasasi ini ialah salah satu bukti yang paling tersohor Kerajaan Sriwijaya, sekaligus sebagai bukti lahirnya Kerajaan Sriwijaya. Penemuan pasasi Kedukan Bukit terjadi pada tanggal 29 November 1920 oleh CJ Battenberg. Pada tahun 1924 tulisan di Kedukan Bukit diterjemahkan oleh Filipu Samuel van Rokel, yaitu seorang ahli bahasa Melayu. Lama juga eh, ya, empat tahun baru bisa diterjemahkan. Pasasti Gedukan Bukit ialah peninggalan dari Raja Dapunta atau lebih dikenal dengan Raja Sri Jayanasa. Beliau ialah Raja pertama pendiri Kerajaan Sriwijaya. Bentuk pasastinya pecatelok yang nuliskan peristiwa lahirnya Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa pertama ialah Dapunta naik perahu menuju Kuil Buddha dalam rangka merayakan waisak. Setelah kedatangan Pertamonyo, yang datang lagi sebulan kemudian dengan bawa 20.000 pasukan yang kemudian dirikan kerajaan yang bernama Sriwijaya di Palembang. Ukuran prasasti ini 45 kali 80 cm, ukuran yang cukup kecil kalau dibandingkan dengan prasasti yang lain. Prasasti ditulis dengan bahasa Melayu kuno dengan huruf Palawa. Saat ini prasasti kedukan bukit disimpan di Museum Nasional Jakarta dan pernah jadi salah satu koleksi di pameran Kedatuan Sriwijaya The Great Maritime Empire. Sasti Sri Saka Fasita 604 Ekadasi Sukla Paksa Fulan Paisaka Dapur Tahyam naik di Sampan Manggalap Sidayata Disabtani Sukla Paksa Fulan Giesta Dapur di Minana Diminana Tampan Mahamafa Yamfala Dua Laksa Dengan Kosa 200 C Di Sampan Danan Jalan Sarfifu Teluatu 12 Fanakna Datan di mata jab muka upam. Sukacita dipancangi sukla paksa. Fulan asada laku mudita datam mafuad vanuah. Srivijaya jayasidayatra subhiksa nityakala. kalau diterjemah ke selamat tahun Saka telah lewat 604. Pada hari ke-11 paru terang bulan Waisaka. dapuntahyang naik sampan. Mengambil si Dayatra. pada hari ketujuh paru terang bulan Jiseta Dapuntahyang berlepas dari Minangga untuk bawa bala tentara puluh ribu dengan perbekalan 200 peti di sampan. Dengan diiringi sebanyak 1.312 orang berjalan kaki datang ke hulu upang dengan sukacita. Pada 15 hari pertama bulan Asada dengan lega gembira datang membuat uanua. Sriwijaya Sidayata Subhiksa Nyitya macam masak kita lanjut dengan penafsiran Prasasti kedukan Bukit. Untuk penafsiran di Prasasti ini ialah... Pada tanggal 11 Waisaka tahun 604 atau 23 April 1682, Rajo Sriwijaya yang bergelar Dapuntahyang naik perahu dari satu tempat untuk menggabungkan diri dengan bala tentaranya yang sudah menaklukkan Minanga. Lalu pada tanggal 7 Jesta atau 19 Mei, Dapuntahyang memimpin bala tentaranya berangkat dari Minanga untuk kembali ke ibu kota. Mereka bersuka cita dan balik dengan kemenangan pada tanggal 5 Asada atau 16 Juni mereka sampai di Muko Upang sebelah timur Kota Palembang sesampainya di ibu kota dapuntahyang menitahkan untuk pembuatan wanua atau bangunan berupa sebuah wihara sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan Sebenarnya ada jadi tanda tanya, mang Dayat juga di prasasti ini. Kata telu atau "sepuluh dua" berarti seribu tiga dua belas. Ternyata kata "telu" adalah bahasa Melayu kuno yang digunakan wong Palembang. Kok mirip ya dengan bahasa Jawa? Ingat, bahasa di prasasti ini abad ke dan Kerajaan Majapahit belum ada. Dalam kamus bahasa Palembang, kata "telu" memang tertulis berarti "telu" adalah bahasa Melayu tua asli bahasa Palembang. Pandangan Mangdaya dari peristiwa ini adalah menggambarkan akulturasi dan asimilasi antara Melayu Jawa. Memang sudah terjadi sejak lama bukan cuma Melayu Palembang yang terpengaruh dengan bahasa Jawa tapi juga bahasa Jawa terpengaruh dengan budaya Melayu.